Assalamualaikum. Halo. Ada bisa Tika Bu, Bukapir, bu? Nah, silakan cintang, ya, Bu. Bapak juga. Iya, Pak. ya. itu kita di tunggu ya, Bu. Oh oh, dv dv ya bu tempat di nih? ini di bang? ajakan aja kan, Bang? Aja kan ajakan, Bang. Jangan Pak. ya, sini, sini Pak, Kita kan dulu ya, Pak jadi apa bu? jadi pak? ke meja satu pak? silakan ke meja satu. saya lihat kan sudah sudah saya dulu ya pak ya? tadi pak. Oke, keadaan sekarang, Pak? Terus, napasnya, Pak ya? Aku. ya, Pak ya. Pak. 120. Ada keluhan sakitnya pak? Kira-kira bisa diangkat tangannya pak? Ya. Digoyang-goyang pak? Bisa. Oke. bisa tadi. kasih. Terima kasih. Terima tidak ada kasih. Ya, bapak kasih. Terima kasih. ya. kasih. Terima kasih. pak ya, kasih. Terima kasih. Pak, ini Ya. Jadi main-main. Kalau kalau sudah dengan tidur boleh. Pak. Tidak apa-apa, Pak. Langsung Langsung ke dalam. Ada Oh, kita tadi. Gue Kita di rumah. ini kartunya sudah ditasukin nanti tanggal 6 Agustus kembali lagi apa? Ya, Pak, sudah dua kali ya Pak, ini ya Terima ya, kasih Pak.